Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video kedua, dimana video sebelumnya uh, ini video singkat ya. Sebelumnya tadi sudah saya bongkar, jadi ini hanya saya kasih tunduk saja. Saya sudah mempertunjukkan bagaimana caranya uh, untuk mendeteksi masalahan pada radiator di mana kipas anginnya sering berputar terus tidak berhenti. Pengalaman saya radiator tidak mau berhenti dari berputar itu adanya terjadi. penyumbatan pada sirkulasi jadi di video sebelumnya saya sudah mempertunjukkan dengan cara membuka termostat dan saya di video sebelumnya, untuk lihatkan mendeteksi termostat, apakah ini masih baik atau tidak, dan saya sudah mengujinya dengan cara merebus. Menguji termostat dengan cara merebus. Setelah saya rebus, termostat alhasil... Alhamdulillah, masih baik, sehingga kami tidak perlu lagi membeli termostat yang baru karena termostatnya masih baik. Saya coba buka atau melepasnya water pump yang ada di sini, ternyata di water pump. Setelah saya buka, itu ada penyumbatan Saya bersihkan Setelah saya bersihkan Saya bersihkan juga Di bagian selang-selang Siapa tahu di selang-selangnya mungkin ada tersumbat juga Saya coba bersihkan Bagian saluran-saluran pada air sirkulasi alhasil alhamdulillah setelah saya bongkar semua mulai dari water pump termostat selang-selang radiator inilah hasilnya suaranya jadi halus pada saat kita berkendara bensin juga tidak boros jadi itulah pengalaman saya kenapa saya beranikan bongkar sendiri pengalaman yang pernah saya lakukan dikerjakan di bengkel resminya tidak membuahkan hasil di bengkel di luar resmi juga tidak membuahkan hasil ini Alhamdulillah setelah saya perbaiki sendiri hasilnya bagus setelah satu minggu saya coba manfaatnya sangat baik ya. oke next jangan lupa di like share and subscribe video kami ini. Jika Anda suka, bagikan video ini. Dukung kami dengan cara like and subscribe ya. Oke. Ini terjadi pemanasan. Kita radiator berputar dengan normal. Dengar suara gemuruh Radiator ini sudah berhenti Padahal sebelumnya itu Saya sangat cemas sekali Perputaran kipas radiator Tidak mau berhenti Lalu pulen Tidak mau mengisap Ini nampak Semua sudah normal Oke, okay. Suzuki XOPER 2011, mobil kesayangan gua. Terima kasih, next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam goodbye.